Gengs Anyong, kembali lagi bersama saya Rahel Di video kali ini, saya akan unboxing paket yang ada di depan saya ini Ini adalah salah satu TWS yang dibuat oleh Realme Yap, benar sekali, sesuai dengan judulnya Kali ini saya akan unboxing Realme Buds Air 2 Saya akan langsung bongkar packingannya ya Oh ya, TWS ini saya beli di Shopee sini saya dapat dengan harga 549.000 lumayan murah dari website aslinya guys kalau kalian cek website asli dari realme mereka kasih harga di 700 700.000 oke okay, ini dia realme budd air 2 kalau dari kotaknya bisa kita lihat Realme memilih warna kuning ya mengikuti jejak kotak versi TWS sebelumnya yaitu Realme Buds Air dari bagian depan kita langsung dikasih lihat gambar dari Realme Buds Air 2 yang versi blacknya di atasnya langsung bisa kita baca nama produknya Realme Buds Air 2 oke kita akan lihat di bagian sisi kanan kotaknya Di sini ada tulisan Realme bagian bawah kotak ada barcode produknya untuk bagian kiri kotak diberikan tulisan realme juga seperti yang di bagian kanan dan bagian atas seperti ini realme Airpods R2 ini mempunyai slogan yaitu noise of realme on kita langsung cek bagian belakangnya yang memang mengandung segala informasi dari TWS ini guys oke okay, inilah fitur-fitur unggulan dari TWS Realme Buds Air 2 yang pertama TWS ini sudah dilengkapi dengan fitur Active Noise Cancellation yang kedua untuk total playbacknya Realme mengklaim bisa sampai 52 jam dengan total 8.8 second low latency jadi buat kalian yang hobi main game jangan khawatir karena ini sudah dilengkapi dengan mode gaming selanjutnya TWS ini juga menggunakan 10mm Bass boost driver untuk fitur selanjutnya TWS ini juga sudah dilengkapi dengan transparansi mode atau mode transparan dan dengan 10 menit di charge, TWS-nya bisa digunakan untuk dengerin musik hingga 120 menit selanjutnya masih ada stiker yang menampilkan beberapa keterangan dari Realme Buds 2 seperti nama produk, warna produk, dan lain-lain oke langsung saja kita buka dan lihat apa isi dari kotak kuning ini Yang pertama ini ada produknya, guys. Jadi, ini headsetnya, TWS, dan yang, yang saya beli adalah yang warna putih. Kita singkirkan dulu, kita lihat dalamnya. Oke, okay, begitu kita buka pembatasnya, ini kita langsung dapat kartu garansi seperti ini. dan juga kertas manualnya. Jadi saya sarankan kalian baca kertas ini guys supaya tidak ada kesalahan dalam menggunakan produknya. Di sini juga ada tempat ear tip sedangkan dengan beberapa ukuran. dan juga ada kabel charge-nya jadi ini kabel untuk charge-nya udah type C kabel dengan berwarna kuning ke orange orange -an. dan sudah type C ya guys jadi yang kita dapatkan di dalam kotak ini ada produknya, ada Buku manual atau kertas manual ada kartu garansi, ear tips, cadangan, dan kabel charge-nya. Kabel type C langsung ke produk utamanya. Jadi, seperti inilah tampilannya untuk produknya yang saya pesan warna putih. Kita langsung buka aja plastiknya. Dan kita lihat di bagian depan ada tulisan Realme, bagian belakang polos, bagian bawah ada port chargernya port Type C, dan di bagian kanan ada tombol resetnya, guys. Jadi seperti inilah bagian luar dari case chargingnya rumah TWS-nya, guys. jika dibuka seperti ini jadi kalian langsung bisa lihat headsetnya begini dan saya tidak melihat ada lampu yang menyala bagian depan, seharusnya ada ya, lampunya, di bagian atas tulisan realme nya ada, ada lampu indikatornya tapi tidak nyala pas saya buka kita lihat dulu TWS nya guys untuk TWS nya modelnya seperti ini dan warnanya juga terpaduan warna silver dan warna putih ya. untuk gagangnya masih cukup panjang bagian bawah adalah seperti biasa tempat pinnya dan kalian bisa lihat untuk membedakan kiri dan kanan tulisannya tulisan right or left nya ada di bagian bawah agak susah diperlihatkan tapi ini semua kalian bisa lihat ya ini, ini untuk bagian sebelahnya ini, jadi seperti itulah unboxing kita kali ini guys dan saya akan membuat video selanjutnya itu video reviewnya oke okay guys jadi saya sudah mencoba headsetnya dan ternyata headset ini tidak berfungsi atau mungkin produk gagal ya guys jadi memang tokennya telah mengirimkan barangnya dengan kondisi yang masih segel seperti yang kalian lihat di video tapi memang TWS-nya ini memang tidak berfungsi, atau memang ada cacat di bagian program, atau apa saya tidak tahu. Jadi, saya berencana untuk mengembalikan produknya ke penjualnya, guys. Dan saya akan membuat video lain, guys, untuk ini, untuk proses atau langkah-langkah dalam menghadapi situasi seperti saya mendapat produk yang cacat, atau memang tidak berfungsi dari pabriknya. Jadi, jangan lupa. Like, comment, subscribe untuk video selanjutnya See you at the next video